Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara menghilangkan notifikasi Google Chrome di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut, kita ke membahasnya atau ke tutorialnya. Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nah, sahabat ini dia cara menghilangkan notifikasi Google Chrome di HP Infinix Bagi sahabat untuk cara menghilangkan notifikasi Google Chrome untuk langkah pertama Kita masuk ke Google Chrome-nya tentunya sahabat ya Bagi sahabat jika sudah masuk ke Google Chrome-nya untuk langkah selanjutnya Itu di sini kita tekan tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys Kemudian di sini kita masuk atau pergi ke setelan Google Chrome-nya sahabat bagi sahabat, jika sudah masuk ke setelan chrome-nya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih di sini menu notifikasi, ya sahabat. Ya, kita masuk ke menu notifikasi. Nah, kemudian di sini kita nonaktifkan saja, tampilkan notifikasi. Nah, kemudian kita tekan tombol home.